Teman-teman. Kali ini bantu Kakak cari mainan lagi ya. Jom kita cari mainan sama-sama. Syalala -sama. lalala syalala Kakak lupa cari wadah nih, teman-teman. Ayo bantu Kakak cari wadah dulu. Kita cari wadahnya dulu ya, teman-teman. Wadah di mana kamu? Wadah, aku lagi butuh oh. Wah kita sudah dapat wadah nih teman-teman Jom kita cari mainannya Let's go Mainan-mainan dimana kamu Aku mencarimu Mainan-mainan Wah sepertinya kita sudah menemukan mainan teman-teman Wow ini mainan Wah ini mainan seekor buaya teman-teman Wow dia terdampar di bawah lubang Coba, buayanya bunyinya seperti apa ya <tik> Wah buayanya lucu ya kok bunyinya seperti itu Jom kita simpan teman-teman yuk teman Kakak cari mainan lagi ya kita baru dapat satu kurang seru kalau baru satu Yuk kita cari lagi la la la la la lasya la laya la la la Wah sepertinya Kakak melihat sesuatu tuh teman-teman apa tuh buat teman-teman wadidaw kayaknya ini asli atau mainan sih teman-teman Wah ternyata mainan Kakak takut kalau yang asli wadidaw apaan nih Wah kita dapat eh, mainan seekor kecoa nih Jom kita simpan teman-teman Wah Seru sekali ya, berburu mainan. Yuk, kita lanjut lagi mainan-mainan dimana kamu? Aku mencarimu mainan. Wah, oh, teman-teman, lihat gak tuh warna hijau itu apaan? Yuk, kita mendekat. Kakak penasaran, kakak mau lihat dulu ya. Wah, sepertinya dia seekor katak. Teman-teman, wah, kayaknya dia lagi pengen istirahat nih kita ganggu aja gak apa-apa ya teman-teman wadidaw kita dapat seekor katak praketek praketek wadidaw wadidium kakak simpan dulu lanjut lagi teman-teman mainan-mainan dimana kamu aku mencarimu mainan-mainan dimana kamu aku mencarimu la Wah sepertinya kita dapat sesuatu lagi nih teman-teman Kakak sangat senang sekali karena kakak dapat ini seekor belalang teman-teman ini seekor belalang besar wadidaw kita simpan lagi kita cari lagi ya Wah ternyata berburu mainan seru sekali teman-teman kita cari di mana lagi ya? Di sini sangat seru lah teman-teman berburu mainan. Kakak lagi berburu di rerumputan hijau. Tapi sepertinya rumput ini ada lumit-lumitnya. Wadidah, wah, pak ini ya teman-teman, kenapa ada bintang laut yang terdampar di sini? Wah, cantik sekali bintang lautnya teman-teman. Kita ambil juga ya, kita bawa pulang nanti. Kita simpan lagi. Wah, sudah lumayan banyak nih teman-teman kita dapat mainannya. Tapi tidak seru kalau cuma segini. Ayo kita cari lagi. Mainan-mainan dimana kamu? Aku mencarimu. la Wah Kita dapat lagi nih teman-teman. Apaan nih? wah kita lihat dulu ya wow kita dapat seekor ulat teman-teman wah seru sekali ini teman-teman wadidaw kita cari lagi harus semangat karena ini masih sangat pagi-pagi teman-teman jadi teman-teman harus semangat juga teman-teman kakak cari mainan ya Wah wah ada lagi nih teman-teman warna kuning wah Wah ini hewan jengking teman-teman Cantik ya warnanya Kuning dan merah Tapi hati-hati apabila bertemu hewan seperti ini Nanti teman-teman Digigit lagi Pakai cangkangnya ini Wadidaw Jom temani kakak lagi Kakak sangat senang sekali berburu mainan hari ini Kakak sudah dapat Lumayan banyak teman-teman Ayo kita cari lagi Mainan-mainan di mana kamu? Aku mencarimu. Shalalalala, shalalala. Wah, apa tuh teman-teman? Kayaknya ada si cantik teman-teman di sini. Wow, kita dapat kumbang merah teman-teman. Ini kumbang. Wah, ini kumbangnya besar sekali teman-teman. Wah, didaw kita dapat kumbang besar teman teman kita hari ini dapat kumbang buaya, kalajengking ulat, katak dan masih banyak yang lainnya teman teman wadidaw wadidaw berburu mainan hari ini sangat menyenangkan teman teman wadidaw kakak terus mencari mainan nih teman teman agar nanti apabila pulang kakak bawa mainannya cukup banyak teman teman wah siapa tuh yang berdiri sepertinya dia tertangkap oleh kita wow penguin, penguin jangan lari dong wadidaw kita dapat seekor penguin. wow kita bawa pulang juga ya teman-teman soalnya kalau di rumah kakak suka main-mainan nih wah wow, ternyata berburu hari ini cukup menyenangkan teman-teman ayo temani kakak cari mainan lagi wah wow mainannya kesiannya terdampar di sini. wadidaw wah pantu di atas daun wah, wah besar sekali lalatnya teman teman wadidaw wadidiu. kita ambil dulu ya wow ini lalat besar teman teman cantik ya warnanya warna kuning jom kita simpan Ya, cukup sekian dulu ya teman-teman Berburu mainan hari ini Jangan lupa like dan subscribe Di channel kakak Di toys of mainan Bye-bye